Sayang, sayangku, kau sudah kembali padaku. Ya, aku tahu benar kau sangat menyayangiku, kan? Beli dengarkan aku Aku mendengar Bibi berbicara dengan seseorang di kamarnya Bicara dengan siapa malam-malam begini? Tidak tahu uh, Mungkin bicara dengan ibu Tidak, aku Aku melihat ibu mertua dan kundan duduk di alaman depan Apa? Lalu Siapa yang datang? Aku tidak tahu, ayo Aku. aku tahu nih Mboli Kau sangat menyayangiku Bibi benar-benar sedang bicara dengan seseorang Tapi siapa yang di dalam Bibi Buka pintunya Bibi siapa yang bersamamu Bibi Bibi bicara dengan siapa Hah? Bibi Buka pintunya Bibi Bibi katakan bicara dengan siapa ada apa ini? Kenapa kau menggedor pintu? Ibu, Bibi sedang bicara dengan seseorang. Aku ingin tahu siapa yang di dalam. Biar aku coba bicara. Kakak Ipar, buka pintunya. Bibi, Bibi, buka pintunya. Ada masalah apa? Kenapa kau tidak kena buka pintunya? Kakak Ipar, ada siapa di dalam? <tuk> Puska, puka padaku buka saja pintunya Tidurlah, tidur sayang. Tidur bersama Jangan takut tidurlah sayang di antara bunga. tidurlah tidur ibu akan Jangan keras-keras suaramu. Kalian semua di sini, apa sudah pagi? Hah, wah, cepat sekali ya! Hei, Nimboli, ayo cepat bangun! Ayo bangun, sayang! Ayo bangun! Harus sudah pagi! Ayo bangun, sayang! Ayo bangun! Bibi! Sebentar, bangunlah saya, Bibi. Ayo, bangun. Apa yang kau lakukan? Bibi dengarkan aku. Nimble tidak ada di sini, Bi. Apa yang kau lakukan? Aku tahu Nimble memang selalu begini. Dia baru tidur jam 2 pagi, lalu dia menggangguku di pagi hari. Jadi ayolah, aku bangunkan saja dia. Aku akan buat susu untuknya ya. Dasar anak itu. Bukan bibi Nimboli sudah bangun Itu bukan Nimboli Itu bonekanya Nimboliku memang seperti boneka Putri tersayangku Bibi, Nimboli Nimboli pergi ke Jahitsar Sar Siapa yang pernah ke sar Ada apa dengan bibi? Aku harus bisa menghancurkan ilusinya, apapun caranya Ayo bangun, Nimboli Ibu bawakan segelas susu hangat untukmu, sayang Kau harus menghabiskannya, ya Ayo, sayang, ayo, minumlah Ayo, apa masih panas? Kembalilah ke asal sehatmu Apa yang kau lakukan? Hah? Bibi dengarkan aku Itu bukan Nimboli Bibi, aku mohon sadarlah, Bibi. Tolong. Hey. Apa yang kau lakukan? Berikan padaku. Berikan. Apa yang kau lakukan pada putriku? Hah? Apa yang kau lakukan padanya? Bagaimana kalau putriku ini sampai terluka? Kok sama saja seperti mereka. Bibi aku mohon padamu itu bukan Nimboli itu bukan dia Nimboli telah pergi selamanya Mipi, Mibi dengarkan kata-kataku berikan padaku Ayo berikan. diam hentikan mau kosongmu itu kau sudah cukup berbicara kenapa kau masih saja di sini pergi pergi sana Sayang, apakah baik-baik saja? Semoga kau tidak terluka ya Aku rasa kakak ipar trauma Wanita malang itu sudah tidak waras Aku tidak akan membiarkanmu terluka sayang Sudahlah, kau jangan takut saya. Ibumu bersamamu. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu, Bibi. Ada apa? Kau masih di sini? Cepat pergi. Alkambi, Nimboli, sayangku. Pasti sudah selesai mandi, aku akan mengambilkan bajunya Ibu... Pakai gaun yang seperti ini kan Kau bisa memilih pakaian yang kau suka Dan aku juga pasti menyukainya Bagaimanapun dia putrimu Dia harus memikirkan kebahagiaan orang lain sebelum kebahagiaannya Kemarilah sayang Salam untukmu nah, nenek Dia memberkati Katakan pada nenek apa kau tidur nyenyak semalam? tidurnya. Tapi saat aku bangun di pagi hari, aku merindukan Bu Manggal. Kau bisa bicara dengannya lewat telepon? Tidak. Aku tidak ingin bicara dengannya. Nimboli. Nimboli. Dan bermain Aku boleh pergi Pergilah Ayo ya. Jika semuanya berjalan Seperti ini Tidak butuh waktu lama bagi Nimoli Untuk menjadi bagian keluarga kita Dia akan melupakan Masa lalunya setelah bertemu Banyak orang Dari Kamli Ya Kamli Aku akan meminta Nimboli untuk berbicara dengan Bu Manggala Tidak Bu Anandi Jangan katakan apapun pada Nimboli Karena Bibi menjadi tidak waras Saat ini mentalnya menjadi tidak stabil Apa? Aku ikut prihatin soal itu Aku akan mendoakan agar dia segera disembuhkan Aku tutup teleponnya Ternyata kondisi Bu Manggala sangat menyedihkan Kamli memberitahuku bahwa Dia tidak waras karena berpisah dari Nimboli Itu karma untuk kesalahannya huh. Dewi menghukumnya karena menjauhkan seorang ibu dari putrinya Hah? Jangan bilang begitu Nenek Aku rasa kita harus membawa Bu Manggala ke Jahitsar Kita harus biarkan dia tinggal bersama Nimboli agar pulih secepat mungkin Anandi, apa yang kau katakan? Manggala telah memberimu banyak masalah kan? Lalu kenapa sekarang kau ingin menambah masalah lagi? Bukan begitu Jagdis telah menemukan putriku tapi aku tidak bisa mengabaikan orang yang merawat putriku selama bertahun-tahun lagi pula bu Manggala tidak punya siapapun selain imboli kan sudah cukup Anandi tidak baik terlalu dermawan seperti itu tapi nenek Anandi, nenek benar sekali Kau telah membantu Manggala lebih dari yang seharusnya kau lakukan. Jadi cukup. Tidak lagi. Kau tidak perlu pergi ke Jalan atau Manggala datang ke sini. Cukup. Seandainya kau di sana... Kau pasti akan sangat terkejut Melihat Kamli merebut boneka itu dari tangan kakak Ipar Dia menjerit begitu keras Sampai-sampai seluruh desa mendengar ceritanya Kakak Ipar menganggap boneka itu adalah Nimboli Dia benar-benar tidak waras setelah Nimboli pergi Itu pantas didapatkan, sungguh Aku senang melihatnya Setidaknya Bibi mendapatkan hukuman Aku tahu, kita tidak bisa mengancamnya lagi jadi kita tidak bisa menakutinya bahwa kita akan membocorkan rahasia Nimboli dan Anahandi. Walau kita kehilangan satu kekuatan, tapi kita dapat keuntungan lainnya. Salah satu musuh kita meninggalkan rumah untuk selamanya. Dan yang lainnya menjadi tidak waras. Dan sekarang urusan kita hanya dengan kamu. Sudah dia, Dasar payah. Bukan dia yang tidak waras, tapi kau. Kaulah yang merayakan kekalahanku. Kau sudah lupa, bukan? Hah? Bagaimana Anandi sudah merusak pernikahannya kundan? Dan untuk membalas dendam padanya, aku telah menculik putrinya. Dan hari ini, hari ini dia masuk ke rumahku dan membawa putrinya pergi. Dia sudah menghinaku habis-habisan. Dan kau ingin aku merayakan semua ini. Akan aku tidak akan membiarkan ibu dan anak itu bahagia karena akhirnya bisa bersama Selama aku masih hidup Anandi dan Nimboli tidak akan lepas dari cengkeramanku. Maksud ayah? Sekarang sudah tiba waktunya kita pergi ke Jaitsara dan mengurus Anandi, Nimboli, dan Jack Dissing. Kau ingin meninggalkan kami lagi, Pak? Tolong jangan lakukan itu. Kali ini aku sudah tidak sanggup. Ayolah, kalian berdua datang sebagai pengikutku. Dan hari ini juga kita berangkat ke jaksa. Kau sudah tiba di Sifniketan? Baiklah dengar Tolong sampaikan pesan pada Sarita bahwa Nenek aku tidak bisa pergi ke Sifniketan Aku akan kejar Kau akan kejar Tapi kenapa? Bukankah kita baru saja membahasnya tadi? Bahkan Jacky sudah melarangmu Nenek setidaknya cobalah mengerti kenapa aku melakukan semua ini dan kenapa aku bersikeras untuk menemuinya Ayolah, selama ini aku selalu mengerti apa yang kau inginkan Bahkan sebelum kau bicara, aku sudah mengerti maksudnya Tapi kali ini aku terkejut Kenapa kau ingin membantu Manggala setelah semua yang dia lakukan padamu? Nenek, aku akan jelaskan semuanya saat aku kembali Aku mohon tolong jaga Nandini Itu tugasmu harusnya kau di rumah untuk mengurus Nandini Tapi kau malah membuang waktumu untuk si penipu itu Nenek Aku akan pakaikan pewarna di matamu ya Buka matamu sayang Oh hmm. Yola, jangan menangis Putriku terlihat sangat cantik Semoga tidak ada kejahatan yang akan mengincar putriku Cantiknya Bibi, apa kau tidak mengenalinya? aku adalah teman baikmu mana mungkin kau bisa lupa Iya bibi apa kau lupa dulu dia tinggal di rumah sebelahnya rumah paman Oh iya iya ini nimboliku dia putriku kau tahu dia kan